Kita lari apa? Ini yang ya.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 <clears> Thank <throat> you. <clears throat> itu namanya ata kai manalo lokeke kelile ata somo ngamagu eya la santa ana tuh di di samping. Mm. di hmm. samping. ada yang berkali angkat itu kepala lagi memilih institusi kelompok antah desa itu sisi <tuh> yang lagi kemana lagi. Hmm, begitu kan. Gitu. Hmm. Ini mm. pertanyaannya baju sumanis tuh. ya. Kemudian gitu ya. yang buka lagi. Kita mau kita mau apa sudah bagus itu. Bagus. Sudah. Sudah. Pamit pamit pamit? Pamit Assalamualaikum. Yang itu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 Ya. alamatnya di di ini Saya hormati Bapak Ibu seluruh keluarga sidang pergabungan singkatnya kita semua yang hadir pada sore hari ini di rumah duka ini yang saya hormati. dengan rekat yang dikeluarkan oleh keluarga upacara pemakaman dilaksanakan jam 15.00 saya pikir ini waktunya juga pas 15 lebih sedikit pohon, lebih sedikit untuk itu keluarga menyampaikan banyak-banyak terima kasih untuk kita semua yang sudah berkenan hadir di rumah duka ini selanjutnya kita ikuti siapa? yang mewakili keluarga Duga para Bapak di sini selamat sore untuk kita semua yang saya hormati Kuku Halaf Tayo Pukum dari Sukur leo Pukum yang keluarga hormati Bapak Iname yang yang kebetulan lengkap hari di sini yang saya hormati bapak ibu para pelayat pengunjung mama almarhum paulina melin well yang sebentar nanti akan kita antar ke tempat peristirahatan yang terakhir pada awal kata sore ini kami dari keluarga menyampaikan banyak terima kasih dan kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena tepatnya kemarin jam 9 malam Tuhan sudah mengambil arwah Mama Paulina Penny dengan berusia 80 tahun, 82 tahun. Jadi kalau dalam kitab suci barangkali itu sudah masuk bonus untuk Mama Helen ini. Mama Helen ini Memang anak dari Bapak Lambertus Laba Engal Dan Mama Francisca Lelu Lahir tahun 40 Jadi hari ini dia sudah berusia 82 tahun Sementara riwayat sakitnya juga Parahnya baru terjadi hari Jumat tanggal 10 Setelah beliau jatuh lantas selanjutnya sudah makan minumnya juga sudah tidak teratur akhirnya genap kemarin jam 9 malam Mama Welin putus, sudah menurut yang berikutnya kami juga berterima kasih kepada Okul oh Alap Pahupukan Kehematan dari Leo Kukung yang sudah bersedia dan datang di rumah duka ini sekaligus bisa melihat, bisa bersama mengantar arwah mama tercinta ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Juga bapak iname dari lelahune. Semuanya kita sampaikan terima kasih banyak dan juga para pengunjung dan pelayat. Mudah-mudahan kita doakan semoga arwah mama tercinta ini diterima bapak di surga. Yang berikutnya informasi tentang doa doa penutup Baik, terima kasih Pak Yoso yang sudah menyampaikan Sapaan mewakili keluarga duka. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita ikuti upacara pemakaman jenazah almarhumah Mama kekasih kita, Yuliana Widi, dengan sesuai iman Katolik. Mengawali perayaan ini, kita awal dengan lagu pembuka. Diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Umat beriman, keluarga yang terkasih Dalam Kristus Dengan mengucapkan selamat jalan Kepadanya Kita datang menyatakan turut berduka cita Dan memberikan hiburan iman Bagi keluarga yang ditinggalkan Kita semua sedih hati karena harus berpisah dengan orang yang kita kasihi Namun kita percaya bahwa Allah lebih mengasihi dia Dan setia dalam janjinya menganugerahkan sedari kita ini Dengan anugerah kebangkitan putranya Tuhan kita Yesus Kristus Kita pun percaya sedari kita Mama, Oma, Polina, Belin Telah dipermandikan dalam kematian dan kebangkitan Kristus dalam kepercayaan itu, kita menyerahkan Dia dalam tangan Allah, Bapa Maha Pengasih. Marilah lah kita berdoa: Allah, Engkaulah sumber kebaikan, Engkau senantiasa berbelas kasih. Kami mohon dengan rendah hati untuk saudari kami, Mama Oma Polinawulin, yang telah berpulang padamu cipta dan pencintanya selagi masih hidup ia berharap dan percaya kepadamu Semoga ia kau perkenankan masuk ke tanah air sejati dan menikmati kegembiraan Abadi demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama di kau dalam persatuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa Amin Mari kita semua berdiri mendengarkan Injil Tuhan Semoga Tuhan beserta kita Inilah Injil suci menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem Ia memanggil kedua belas muridnya tersendiri Dan berkata kepada mereka di tengah jalan sekarang kita pergi ke Yerusalem Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala Dan Ali Ari Taurat Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Supaya ia diolok-olokkan Disesah dan disalibkan Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Iman keluarga yang terkasih dalam Kristus, saat ini kita akan menghantar Mama Oma Polinawolin ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Dalam momen kematian seperti ini, hal terpenting bagi kita, orang beriman, adalah menyadarkan kembali rasa keimanan kita kepada Kristus sebagai Sang Penyelamat. Yang telah memberi harapan kepada semua orang Untuk mendapatkan rahmat keselamatan dari Allah Tentu sebagai manusia Kita mengalami kehilangan karena kepergian Karena peristiwa kematian Rasa kehilangan itu sangat beralasan Karena orang yang pergi selamanya dari dunia Dari kehidupan ini telah memberikan sesuatu yang berarti Bagi kita yang masih hidup Teristimewa bagi keluarga dan sahabat kenalan Kasih dalam Kristus Marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita Dialah Allah yang selalu mencintai kita Meskipun kita tidak mengerti maksud dari penyelenggaraan dan keputusannya Semoga selalu kita Mama Paulina Wulin yang telah meninggal dunia ini dibangkitkan kepada kehidupan dan kebahagiaan kekal berkat jasa dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Semoga kita yang berduka cita atas kematian Mama Paulina Wulin mendapat hiburan dan harapan akan hidup yang kekal. Marilah kita mohon. Di permandian, di mana engkau dilahirkan baru dalam Kristus Pada hari itu engkau telah bergabung dalam persekutuan gereja Yesus Kristus Semoga berkat wafat dan kebangkitan Yesus Kristus Engkau diselamatkan dari kematian abadi dan memperoleh kehidupan kekal Terimalah ya Allah hidup hambamu ini sebagai kurban harum-haruman yang berkenan di hadapanmu. Bapak yang penuh belas kasih Putramu telah menghidupkan kembali Pemuda Dinaim Dan telah menghibur ibunya Secara nyata Kami mohon kepadamu Terimalah hambamu ini Sebagai persembahan keluarga kami Yang berkenan di hadapanmu Semoga hambamu ini kau berhidup kekal Dan kami semua yang ditinggalkannya Mendapat penghiburan karena kepercayaannya bahwa kelak akan bersatu lagi dengannya di rumah bapa Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Periman-periman keluarga yang terkasih dalam Kristus, sekarang peti jenazah akan ditutup. Sebelum peti jenazah ditutup, keluarga diberi kesempatan terakhir untuk berpamitan dengan Mama Paulinaulina. Yang akan melakukan paku peti jenazah, saya mengundang dan hormat opulakik kayu bukan waimatan dari suku Berek untuk boleh melakukan paku peti jenazah. Umat beriman yang terkasih, marilah kita menghantar saudari Mama Paulina Walin ke tempat istirahatnya yang terakhir. Semoga damai Tuhan selalu berserta kita sekarang dan selamanya. And di labuan oi maria tuhan serta terpujilah engkau di atas. sangat memerlukan kesayanganmu kita kepadanya. Kita mengiringi perjalannya hanya sampai di sini. Kini tibalah saatnya kita berpamit dan berpisah dengan dia. Kiranya ia membawa kenangan yang baik dan melupakan sikap dan perbuatan yang mengecewakannya. Kiranya pula kita tetap kenangkan kebaikannya dan melupakan sikap dan perbuatan yang mengecewakan kita. Dengan hati yang tabah dan ikhlas, kita menyerahkan sedari mama, oma, Polina, Walim kepada Allah Bapa yang dengan tangan terbuka menerima dia ke dalam hidup yang kekal. Marilah kita berdoa, Allah Bapa yang maha rahim, kehidupan dan kematian kami berada dalam tanganmu. Engkau telah memanggil saudari. Mama, Oma, Polina, Welin Dari kehidupan di dunia ini Menghadap hadiratmu Dengan sedih hati Kami mau membaringkan jenazahnya Dalam kubur ini Namun dengan penuh harapan Kami menantikan kebangkitan Sebab Kristus telah bangkit Sebagai yang pertama Dari antara orang mati Kami mohon Kasihanilah dia ya Tuhan Kasihanilah dia dan terimalah dia dalam pelukan cinta kasihmu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amen. Tuhan Yesus Kristus, engkau sendiri berbaring dalam kubur selama tiga hari. Kami mohon sucikanlah kubur ini bagi hambaMu yang kami istirahatkan di sini. Semoga pada akhirnya ia bangkit bersama dengan engkau dan hidup bahagia selama lamanya. peti jenazah diturunkan ke dalam kubur Tapa indah rumahmu Tuhan Raja telah berkenan memanggil saudari kita ini keharapan hadiratnya kita menyerahkan jenazahnya kembali ke tanah tetapi kita tetap percaya bahwa Kristus akan mengubah tubuhnya yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia semoga Yesus pokok harapan kita menerima dia dalam damai dalam sakramen permandian Saudari kita ini telah turut mati bersama Kristus. Semoga ia hidup kembali dalam keadaan baru seperti Kristus. Kita adalah kediaman Roh Kudus. Semoga saudara kita ini dipermuliakan oleh Allah pada hari kebangkitan orang mati. Diri kita dipermuliakan dengan martabat sebagai anak Allah Semoga Tuhan menghiasi saudari kita Mama, Oma, Polina, Dengan kalung bunga yang tak kunjung layu Manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah Semoga Kristus mengalahkan kebinasaan maut Dan memuliakan saudari kita ini Dalam kebangkitan orang-orang mati Salib Yesus Kristus adalah pokok keselamatan kita Aku menandai engkau dengan salib suci Semoga salib Yesus Kristus membawa keselamatan kekal pagi ini. Kita serahkan Mama Paulina Willy dalam perlindungan Bunda Maria. Allah Maha Kuasa, melalui Santa Maria, Perawan dan Bunda, engkau menganugerahkan kepada umat manusia keselamatan kekal. sebab Bunda telah melahirkan bagi kami Putramu Yesus Kristus, memberi hidup dan pengantara kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Kita nyanyikan sebuah lagu Maria Marilah kita berdoa Allah Bapa kami di surga Nyatakanlah kepada kami bahwa kebaikanmu tanpa batas Saudari kami, Mama, Polina, polinawulin Telah kau panggil dari tengah-tengah keluarganya Dan dari tengah kehidupan dunia ini Kami mohon, tabahkanlah hati kami dan terimalah hambamu ini Dalam kebahagiaanmu di surga Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa Kini dan sepanjang segala masa Amin. Tuhan berikanlah ia istirahat kekal Dan sinar dia dengan cahaya Semoga semua orang yang telah meninggal dunia Berjalan-jalan Satu-satu nang is mama sa ingat makan ingat tidur jaga